Trio BRV unjuk gigi, Real Madrid semakin bikin ngeri. Trio BRV alias Benzema Rodrigo Vinicius Junior unjuk gigi saat Real Madrid mengalahkan Shakhtar Donetsk. Para rival dan lawan Los Blancos layak merasa semakin ngeri. Real Madrid berhasil meraih kemenangan 2-1 atas Shakhtar Donetsk di Santiago Bernabeu. Pada laga ini, Madrid memainkan trio Karim Benzema, Rodrigo, Vinicius di lini depan. Ketiga tampil apik menebar ancaman untuk Shakhtar. Bahwa Rodrigo dan Vinicius jadi bukti, torehan Vinicius bahkan lahir dari kombinasi umpan pendek ketiganya. Ketiga pemain ini juga semakin padu. Trio ini harusnya bisa mencetak lebih banyak gol jika penyelesaian mereka lebih baik. Menilik dari banyaknya peluang yang dimiliki trio Benzema, Rodrigo dan Vinicius hampir pasti jadi tumpuan Madrid dalam menyerang di Jukavid. Ketiganya total telah mencetak 11 gol untuk Madrid di musim ini. Vinicius tersubur dengan 7 gol, sementara Rodrigo dan Benzema bikin 4 gol. Rodrigo mengakui bahwa dirinya sudah semakin padu dengan Benzema dan Vinicius. Ia cukup puas dengan penampilan mereka di laga kontra Shakhtar, meski gagal mencetak lebih banyak gol. Ketika pemain bagus berpadu, hal-hal baik bisa terjadi dan itu tidak berbeda dengan Karim, Vinic Junior, dan saya sendiri. Kami menampilkan performa hebat dan terhubung dengan baik berkali-kali. Kami bisa saja mencetak lebih banyak gol, tapi saya senang. Wajar Rodrigo dikutip dari situs resmi Real Madrid. Real Madrid menang lagi? Carlo Ancelotti samai rekor Sir Alex Ferguson. Kemenangan Real Madrid atas Shakhtar Donetsk di Santiago Bernabeu jadi catatan sejarah bagi Carlo Ancelotti. Pelatih Italia itu akhirnya menyamai rekor Sir Alex Ferguson di Liga Champions, yakni 102 kemenangan dalam 182 pertandingan. Sepanjang karir kepelatihannya, Ancelotti telah memenangkan 4 trofi. Dia memimpin Rossoneri, meraih kemenangan pada tahun 2003 versus Juventus dan 2007 versus Liverpool. Tahun 2005 merupakan tahun kelam bagi Ancelotti. Betapa tidak, timnya telah mencetak 3 gol di babak pertama, namun berhasil disamakan The Reds 3 sama di babak kedua. Tim Ancelotti akhirnya menyerah di adu penalti setelah tendangan Andrew Shevchenko mampu dibaca dudek. Tahun 2004, Carletto membantu Los Blancos mewujudkan mimpi mereka meraih Ledesima gelar ke-10 Liga Champions. Tujuh tahun kemudian, dia kembali mengambil kursi kepelatihan untuk menggantikan Zinidin Zidane. Los Blancos pun menutup musim 2021-2022 dengan dua gelar bergengsi. Carlo Ancelotti kini satu-satunya manajer yang telah memenangkan empat liga top Eropa. Pria berusia 63 tahun itu memenangkan Serie A Italia bersama AC Milan, Liga Premier bersama Chelsea FC, Ligue 1 Prancis bersama Paris Saint-Germain, Bundesliga Jerman bersama FC Bayern Munich, dan La Liga Spanyol bersama Real Madrid. Borussia Dortmund bakal jual Jude Bellingham dengan harga selangit Borussia Dortmund dikabarkan bersiap melepas Jude Bellingham dengan harga fantastis pada musim panas 2023. Pemain asal Inggris itu telah menjadi andalan Dortmund setelah mencatatkan 14 gol dan 20 asis dalam 102 penampilan. Bellingham menunjukkan betapa pentingnya dia bagi klub Jerman itu dalam kemenangan 4-1 atas Sevilla di Liga Champions. Dia memberikan asis untuk gol Rafael Guerrero sebelum menjebol gawang Sevilla. Menurut ahli transfer Fabrizio Romano, Borussia Dortmund sudah siap melepas sang gelandang. Bersiaplah untuk label harga yang gila dari sangat besar musim panas mendatang, tulis Romano di Twitter. Meskipun pemain Borussia 19 tahun itu terikat kontrak hingga 2025, sejumlah klub terbesar di Eropa akan memperebutkan tanda tangannya. Chelsea, Manchester City, Liverpool, dan Real Madrid semuanya diyakini tertarik untuk mengamankan jasa pemain Inggris tersebut. Dalam jangka pendek, Bellingham akan sepenuhnya fokus pada satu di antara pertandingan terbesar Jerman dalam kalender sepak bola, dengan Dortmund akan menghadapi Bayern di Der Klassiker pada akhir pekan. Tapi gelandang itu dikabarkan lebih memilih untuk bergabung bersama Real Madrid ketimbang menerima pinangan dari Inggris. Liverpool berusaha mendatangkan gelandang baru pada musim panas 2022. The Reds membutuhkan pemain yang masih muda, tapi punya kualitas papan atas. Kabarnya Liverpool sempat mengincar Aurelian Joachimeni, namun mereka pun kalah bersaing dengan Real Madrid yang akhirnya berhasil mendapatkan pemain asal Prancis itu. Karim Benzema mandul, Carlo Ancelotti, tugas dia bukan cuma cetak Karim Benzema kembali gagal mencetak gol ketika Real Madrid menang 2-1 atas Shakhtar Donetsk pada matchday ketiga grup F Liga Champions 2022-2023. Pemain internasional Prancis itu tak kunjung mencetak gol setelah terakhir kali ia melakukannya pada akhir Agustus lalu ketika mencatatkan brace ke gawang Salta Vigo. Ia juga sempat absen selama hampir dua pekan karena mengalami cedera otot. Tetapi sejak kembali di dua laga terakhir, Benzema juga masih belum menambah torehan golnya. Meski begitu, manajer Los Blancos, Carlo Ancelotti, mengaku tidak khawatir dengan situasi tersebut. Merasa bahwa Benzema harus menemukan kembali sentuhan akhirnya setelah absen karena cedera. Dia, Benzema, merasa luar biasa dan dia juga berperan penting karena kualitasnya dan karena pemilihan posisinya di lapangan, ucap Ancelotti dikutip dari laman resmi klub. Ia membantu tim memberikan performa terbaik dan jelas kehadirannya terasa di kotak penalti lawan. Menurut Don Carlo, peran Benzema sebagai striker bukan hanya mencetak gol, tetapi banyak hal yang dilakukan oleh sang kapten di lapangan untuk membuat timnya bisa meraih kemenangan, meski ia tidak mencatatkan namanya di papan skor. Dia tidak mencetak gol, namun itu hal terakhir yang jadi fokus kami. Kondisinya terus berkembang dan ia memberikan performa yang komplit, imbuhnya. Saya puas dengan kemenangan ini karena tim bermain baik, menerapkan garis tekanan tinggi dan membuat kombinasi serangan yang baik pula. Tutupnya.